Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inhamdulillah Nahmanu wa nasta'inuhu wa nasta'kfir Wa na'udhu billahi min syururi amfusina Sayyati a'malina Sayyidi Allah falamudillalah Wa mayyudlil falaha adiyalah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullah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 Pain asa qal kitabullah, muhammadin wasallam, basharul umurik bidah, yang dimulakan oleh allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita. nikmat yang tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita hingga, karena banyaknya nikmat tersebut. Aja di belakang Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah ta'ala di malam ini materi pembahasan kita berkaitan dengan hukum dari imam yang mengimami sholat. Pada sholat berjamaah, apakah dia panjangkan bacaannya atau dia ringkas bacaannya? Apakah harus dia lamakan bacaannya atau dia ringkas bacaannya? Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan seseorang yang jika dia sholat sendiri, eh Apakah dia panjangkan bacaannya atau dia pendekkan bacaannya? Eh. Adzamas sekarang di belakang Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib bin Hajar rahimahullahu taala fi Ughluqul Maram. Wa an Abi Hurairah ta radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallamakala Ida amma ahadukumun nasa fal yukhafib Wa inna bihimu al-sagira wal-kibira Wa al-du'ifa wa dal-haja Fa iya salla wahdawu fal yusalli Kiba shak uttabakun alayhi dari Abu Hurairah Abu Rahman Ibn taala seorang sahabat yang mulia termasuk dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan ringkasnya waktu beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallamah. namun berkat rahmat dari Allah subhanahu wa taala dan kesungguhan beliau mula sama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallamah. dengan waktu yang ringkas maka beliau termasuk dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallamah. Al-Mukfiruna Fi Riwayat Al-Athar Abu Hurairah Yalihi Ibn Umar Wa Anasun Walhibruka Al-Khuddi Wa Jamirun Wa Zawjatul Nabi Sallallahu Alaihi wasallam. Yang paling banyak mengiruatkan asar hadith Adalah Abu Hurairah Ini yang pertama Iyalih ibnu Umar, setelahnya ibnu Umar Abdullah ibnu Umar, wa Anasun kemudian Anas bin Malik kemudian wal Kibru yaitu ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu kemudian al Khudri Abu Sa'id al Khudri, wa Jabirun kemudian Jabir bin Abdullah kemudian wa zaujatun Nabi istri Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala azaugunya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza amma ahadukum anasah falikhfif" Jika salah seorang dari kalian amman nasah mengimami manusia maka wal maka hendaklah dia meringankannya, ya perintah, dan asal dari perintah adalah wajib. Ya, sebagian ulama akan kita jelaskan, berdalil dengan lafaz wajib, bahwasanya wajib bagi seorang imam. Ketika dia mengimami manusia, maka dia ringan sholatnya. Dia baca tidak panjang, dia ringkas. Alasannya, Fa wal wal hajah. Sebab pada mereka, yaitu yang menjadi makmum. Ya, terdapat pada mereka as-Sohir, anak kecil. Wadai'bah orang yang lemah, wadalhaaja dan orang yang memiliki keperluan. Ini alasannya kenapa diperintah untuk meringankan sholat, sebab yang menjadi makmum ada anak kecil, ada al-khabir orang yang sudah tua, kemudian wadai'bah orang yang lemah. Wadhal haja dan orang yang memiliki kebutuhan. Ya. Mungkin dia perlu sesuatu setelah sholat. Ingin menunaikan kebutuhannya maka diperintah untuk meringkas atau meringankan bacaan. Sholat. Baidah apabila dia sholat sendiri maka Ah. maka hendaklah dia sholat sesuai dengan apa yang dia inginkan. Maksudnya mau dia perlama dan seterusnya sesuai dengan apa yang dia hendaki. Mutta baqun alaih. ini mutta baqun alaih. Yeah. Iya, riwayat bukhari muslim dan telah kita jelaskan kalau mutta baqun alaih. Sahabatnya sama. Iya. Tapi kalau dikatakan Bukhari Muslim, iya, diriwetkan oleh Bukhari dan Muslim, tapi dari sahabat yang berlainan. Iya. Ajamah sekalian nebulakan subhanahu wa ta'ala takharijul hadir. Pembahasan tata hadir. Hadithu Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu fissahihayn. Haris Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam as yaitu Iaitu Bukhari Muslim. Kemudian pembahasan selanjutnya fikul Hadith. Fiki dari Hadith. Eh, Fihi mas'alatan. Dalam hadis ini terdapat dua permasalahan. Eh, Al-Masratul Ula. Permasalahan pertama At-takhfib At-takhfibu Fi solatil jama'ah at Yang melingankan Ia ya, dalam solat berjamaah Yaitu ya Seorang imam Ketika dia menjadi imam maka Ia takfib Ia ringankan Solat tersebut kalau dia sholat berjamaah. Dia tidak lama, tidak perpanjang bacaannya. Apa hukumnya? Apakah harus dia takfib ringankan atau cuma dianjurkan, mustahab disunnahkan. Ya, dipahami. Jadi maksud dari permasalahan pertama ini adalah ya, seorang imam ketika dia mengimami sholat berjamaah apakah dia perlama sholatnya bacaannya atau dia ringkas tidak perlama jamaah yeah. sekalian di belakang subhanahu wa ta'ala adzahaba ba'adu ahlil ilmi minhum imnu hazmin ila annaw Sebagian ahlul ilmi berpendapat di antara mereka Ibnu Hazm berpendapat bahwasanya wajib bagi seorang imam dia mentakhfif solatnya dia meringkas, meringankan sholatnya. Dia tidak perlamah sholatnya. Tidak boleh baginya untuk memperpanjang bacaannya atau memperlama sholatnya. Tadi disebutkan bahwa dalil mereka ini adalah lafad hadir fal maka hendaklah dia meringkas sholatnya. Perintah. Dan asal dari perintah adalah wujud wajib. Asal dari perintah bermakna wajib. Jadi, sebagian dari ahlul ilmi diantaranya Ibnu Hazmin, ia berpendapat bahwasanya wajib bagi imam. Ketika dia mengimami salat berjamaah, maka harus dia mentakfi, harus dia meringankan salat. Dia tidak boleh perlama sholatnya. Iya. kenapa? Apa yang mendasari pendapat ini? Oh harus diringkas, tidak boleh diperlama. Ya, fakoda amran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menamna wal amru yaqtadil lujub. Ya, sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memerintah bagi siapa yang mengimami manusia maka hendaknya lah dia memperingkasnya ya Nabi perintahkan fal maka hendaknya lah dia Meringkas wal amriya tadi wajib dan perintah yang mengharuskan wajib bermakna wajib eh ya. Ini pendapat pertama dalam permasalahan ini. Saya ulangi pendapat yang pertama harus dia mentahfif meringankan meringkas bacaan. Alasannya sebab Nabi sallallahu dalam hadis memerintahkan hal tersebut, "fal dia ringankan. Dan asal dari perintah bermakna apa? bermakna wajib harus Ya, ini pendapat yang pertama kemudian yang kedua wadah jumhur ahlul ilmi ila anna at-tashfifa bi solatil jamaah mustahabun wa laysa biwajibin. wajibin eh jumhur ahlul ilmi mayoritas dari ahlul ilmi berpendapat bahwasanya at meringankan ulat berjamaah atau meringankan bacaan adalah mustahab adalah sunnah tidak harus ya. jadi jumhur ulama berpendapat bahwasanya at-tahbib meringankan bacaan adalah mustahab Bukan wajib. Terus bagaimana dengan perintah dalam hadis? Fal yusaffif maka hendak lari yang meringankan bacaannya. Maka kata mereka, "Fal amru Perintah dalam hadis adalah perintah istihbab. Perintah yang bersifat Penganjuran. bukan perintah yang bersifat harus. Jadi perintah ada dua. Maknanya perintah bermakna wajib dan perintah bermakna penganjuran. Namun asalnya adalah perintah itu bermakna wajib. Yeah. Jadi menurut Jumhur Ahlulani bahwa perintah di sini adalah lil istihba. Mustahab sunnah bukan wajib. Kenapa wajib. Kenapa sunnah bukan wajib? dengarkan alasannya jadi saya ulangi asal dari perintah adalah wajib tapi bisa menjadi sunnah ketika ada yang memalingkan wajibnya menjadi sunnah sekarang ini dalil kenapa bukan wajib wadai kalian mau kau jangan shallallahu alaihi wasallam anu kana yutilu bihimis salah ahyanan kalau karena takfiib wajiban lama atau alim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ya, dalil yang menunjukkan bahwa perintah dalam hadis bukan wajib akan tetapi mustahab hal tersebut dikarenakan ya telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang memanjangkan salatnya. Iya. Dan an-rekata meringankan salat adalah wajib, maka pasti Nabi shallallahu tidak akan memanjangkan salatnya. Iya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa perintah dalam hadis adalah mustahab bukan wajib. Dalilnya tadi saya ulangi bahwa, ya, terkadang nabi shallallahu alaihi wasallam memanjangkan sholatnya Andai kata wajib, mentahbib, meringankan atau memperpendek bacaan, maka pasti nabi shallallahu alaihi wasallam tidak akan memanjangkan Sholatnya Ya, ajamah sekalian yang mulai kalau subhanahu wa ta'ala, ini dalilnya. فَقَدْ aruya ahmad, warna sa'i وَغَيْرُهُمَا hima. an ibni umaroh radial law utalaan huma akola. Kana rasul la sal lawla sa iyaq muruna bitah fib. Waing Suratun Fiha al tibar Eh yeah. dalil dalam hadis yang menunjukkan bahwasanya ia yeah, perintah dalam hadis bukan perintah wajib, tapi mustahab. Ia yeah, telah diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Asaih dan selain dari keduanya dari Ibnu Abbas atau Ibnu Umar ta'ala SAW. Ia berkata, adalah Rasulullah s.a.w. memerintahkan kepada kami untuk mentakfib, meringankan solat bacaan. Walaupun Nabi s.a.w. mengimami kami dengan membaca as-sofat. Dan salatnya Hasan. Dan surah as-sofat adalah surah yang padanya, ya panjang ya ayatnya ya jadi nabi saw memerintahkan untuk mentakfir meringankan bacaan tapi beliau sendiri juga ya ketika sholat mengimami sahabat beliau juga membaca surah yang panjang ya dipahami وقال البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال ما لك في المغرب بكصار سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤ بطول طول يدين السلام ابو خاري بن ثابت. Eh, riyalau tahanu kola, ya. ia berkata, 'Mala ya. katak kelok fil magribi dikisarin.' Eh, ia berkata, 'Kenapa engkau dalam solat magrib membaca surah-surah pendek?' Ya, sementara saya mendengar Nabi wasallam membaca dengan surah-surah yang panjang. Ya, jadi, terkadang Nabi pula membaca surah-surah yang panjang. Ya. Wa'inda bidahu dakilalahu matulak. Dan dalam sunan Abi Daud dikatakan kepadanya apakah dua surah yang panjang tersebut? Ya, Dia berkata Al-A'raf Wal-Ukhru' Al-An'am. Ya, dia berkata Al-A'raf. Panjang tidak Al-A'raf? Panjang toh. Wal ohro yang lainnya al-anam, anpal panjang al-anam, panjang atau pendek, bagaimana panjangnya, begini, iya <laughs> yeah. jadi nabi pun terkadang membaca, ya, yeah. surah-surah yang panjang, ya. Yeah. dan awarob adalah surah yang paling termasuk dari surah yang panjang paling panjang. Ya, nasai dan imam nasai, ya terhadap hadis ibnu umar yang telah berlalu menyebutkan dalam sunannya yaitu bab tentang rukhsah keringanan untuk memperpanjang bacaan. Ya. jumhur Wallahu a'lam. Dan ini yang menurut jumhur nahalul ilmi adalah pendapat yang rajih. Wallahu a'lam. Ya. Yeah. saya simpulkan dari pembahasan yang sebelumnya bahwasanya eh, perintah untuk mentakhfif bacaan dalam salat bukanlah wajib tapi mustahab. Ya dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terkadang membaca surah yang panjang dalam salatnya. Ya walaupun asalnya kebanyakannya tah dalam salat ya sebab orang yang salat di belakang Imam ada ada orang yang lemah anak kecil orang yang lemah orang yang sudah tua dan orang-orang yang memiliki keperluan eh ajama sekali yang belakang, Subhanahu Wa ta'ala dipahami coba siapa namanya namanya ini Abu Muhammad ya toh Apa kesimpulan dari pembahasan ini Apakah tahbib meringankan bacaan salat berjamaah wajib atau mustahab Kenapa mustahab Padahal dalam ayat hadis dikata fal -yuhfif. Anda nyala engkau meringankan. Dan asal dari perintah adalah wajib. Kenapa wajib jadi mustahab? Kenapa? Magai. Kenapa perintah? Perintah wajib, tuh. Kenapa, eh? ya? aga. apa ya ada mana itu yang ada ah siapa namanya kita yang pakai apa ini ah Ya, yeah. kita yang sokok putih. Ya, yeah, ya, yeah, itu yang begini. Ini apa yang memalingkan dari wajibnya? Hah, kenapa yang merintahkan untuk iya yeah. Ya, perintah asalnya wajib. Terus, apa yang memalingkan dari wajibnya itu? Pertanyaannya, pengancuran nabi apa? Cukupi meringankan bukan itu pertanyaannya bukan itu jawabannya asalnya wajib tapi ada value wajib untuk meringankan tapi kenapa bukan wajib mustahab ya kita iya Yeah. Yeah. Perhatikan, dalam hadis Faliokhufib, maka ini bermakna perintah di sini bermakna sunnah, sebab Nabi juga kadang memperpanjang bacaannya. Andai kata wajib, tidak mungkin Nabi memperpanjang bacaannya. Ya begitu ringkasnya. Mabhum. Paham toh? Ya. Alhamdulillah. Ya sekarang kita ingin mengetahui makna balyuhufib. Makna meringankan. Bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan meringankan itu? Ya. Apakah meringankan membaca dua lembar atau satu lembar atau membaca tiga ayat? Ya baik maksudnya sekarang, ya telah kita ketahui sebelumnya bahwasanya mustahab untuk mentakfir meringankan, meringkas bacaan. Sekarang pembahasannya apa yang dimaksud dengan meringkas bacaan tersebut? Ya, apa lobitnya, apa ukurannya? Ya perhatikan kata penulis Syekhuna Taufik Al nih Hafidhulloh wa Taala. Wadobid al-takhfib yuakhd min salat Nabi. Fqr amar al-takhfib, wabin nafsi al-waktu. Kala wassallu, kama raiy tumuni wassalli. Ya dan wadobid ukuran meringkas. Ini ini diambil dari tata cara salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Wasallam telah memerintah untuk mentahfif meringankan sholat dan di waktu lain Nabi pun bersabda wasallu kama roei dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat Iya. jadi dobit atau ukuran mentahfik bacaan dalam sholat ini kembali kepada sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la yukhwadu min minal itulah haddalahu fillogah yurja ilahi dan makna takfib itu tidak diambil dari sisi bahasa sebab ya tidak ada batas tertentunya dalam bahasa yang bisa kembali kepada makna takfib tersebut ya yeah. Tidak ada dalam bahasa bermakna kalau takfik begini ukurannya. Begini ukurannya, ya. min nas dan juga at tersebut tidak diambil dari kebiasaan manusia, ya, sebab manusia berbeda-beda. Misalnya, penonton ilmu, kalau misalnya ringkas, mungkin dia mengatakan apa namanya, dua lembar, ringkas. Tapi kalau orang lain yang baru belajar atau orang umum mengatakan, ya kalau membaca ala, atau membaca sudah panjang sekali. Ya maka tidak dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Tapi kembali kepada sholatnya Rasulullah Alaihi SAW. Ya, <tuh. tuh>. Jadi ayurja fi ma'rifat hadd at ila bila nabi sallallahu alaihi wasallam ayya maka pengetahuan akan batas tashbih itu kembali kepada perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam pemakanan nabi sallallahu yakuluhu fa Yustahbu maka apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka itu yang dianjurkan disunnahkan bagi ya aimmah imam-imam untuk melakukannya ya perkara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuffiq salatahu fil qalib ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemanakannya dalam solatnya ya meringkas solatnya Dan karena pula dia ya memperlama karena adanya maslahat. Iya. Maka ini adalah ya, pendapat yang paling bagusnya dari pendapat ahlul ilmu Yaitu kembali melihat bagaimana solatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya jamaah sekalian yang mula subhanahu wa ta'ala sekarang al-kulasuh. Kesimpulan dari yang telah kita baca At-takhfifu mustahabun laysa bahwasanya at meringkas bacaan dalam salat adalah mustahab sunnah bukan wajib ya faqara Nabi nabiy sallallahu alaihi wasallam kama sahih ya dkhulu bis salati wa yuridu tatwil wa yasma' buka as-sabi fayaksiru as-salah Ya, yeah. dan ada Nabi Shallallahu alaihi sebagaimana dalam datang dalam as-sahih hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi salat kemudian ingin memanjangkan salatnya kemudian beliau mendengar tangisan anak kecil maka beliau pun meringkas salatnya. Ya, yeah, maka dilihat dari keadaan salatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam Ya Nabi Alaihi Wasallam ah, ya maka Nabi SAW meninggalkan tidak memperpanjang bacaan karena tangisan bayi anak kecil bukan karena maslahat orang-orang yang sholat ya wa dari dalil ala maka ini dalil bahwasanya takhfif lais wajib bukan la wajiban tidak la wajib wa inna yushab tetapi hanyalah disunnahkan wa miqdarut takhfif wa nabithuhu yu'raf min salatin nabi sallallahu alaihi wasallama dan kadar takhfif dan ukuran takhfif tersebut kembali kepada Melihat sholatnya Nabi sallallahu alaihi Wasallam. Nah ini kesimpulannya. Hajamah sekalian di belakang subhanahu wa ta'ala. Kemudian permasalahan kedua. Iya. As-sibat sholatimunfarid. Sifat sholatnya orang yang sholat sendiri. Iya. Kalau sebelumnya sholat berjamaah. Kalau sekarang sholat sendiri. Pasti sudah tahu jawabannya toh. Kalau sholat sendiri terserah mau pendek sekali atau mau panjang sekali. Ya, yeah. sebab ini tidak berkaitan dengan sholatnya orang lain. Ya, yeah. sholatnya sendiri orang bilang terserah dia loh. Ya, yeah. tidak ada yang terganggu kalau dia lama sholatnya. Yeah. Ya, aja lain kalian berangkat subhanahu ta'ala Ya perhatikan. Aku ulangi lafadznya. Ahli fiki barakat bahwa sesanya jika salat seseorang sendiripun Jika seseorang salat sendiri maka dia diperpanjang sebagaimana yang dia inginkan. Ya. Kenapa demikian? Falai syi'i idalatihi li salatihi sebab ya panjangnya sholat dia ini tidaklah tidaklah menjadikan sukar sulit bagi seorang pun ya, dari manusia tidak menjadikan orang lain berat sebab dia memang sholat sendiri wabih ya. hadits abi hurairah dan hadits abi hurairah apabila seseorang sholat sendiri maka hendaknya dia sholat bagaimana yang dia kehendaki apakah semua sholat begitu, kalau sholat sendiri diperpanjang semua atau tidak abrirohim agak Ya, yeah. ya yeah, seluruh sholat sendiri. Apa yang lainnya yang tidak diperpanjang? Kenapa? Ya, yeah. apa itu? Kalau sholat yang disunahkan untuk dipendekkan, ya. Yeah. Berlalu bersama kita, kan? Ya, dengarkan. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, bagian sholat-sholat yang disunnahkan untuk mentakfibnya, meringankannya. Dalam segala keadaan. Seperti dua rakaat sunnah sebelum sholat subuh. Maka disunnahkan untuk meringankan sholat tersebut. Sebagaimana yang telah berlalu bersama kita. Ada yang lainnya sholat yang dianjurkan untuk meringkasnya sholat sunnah. Ini yang pakai Maroko, kita, Hah? sholat witir, sholat witir yang bagaimana, sholat witir yang satu rakaat, tiga rakaat, ya, sholat witir termasuk dari sholat malam, iya. Yeah. siapa yang tahu Ardeli Ah, iya sampingnya kita ah iya sholat tahiyatul masjid kalau apa namanya terdengar sudah adan atau ketika seorang masuk imamnya khutbah maka dia ringkas sholat tahiyatul masjidnya. Ya, betul tidak? Ya, ajamas sekalian, ya ini pembahasan kita di malam ini terkait dengan ya, hukum ringkas sholat bagi imam ketika sholat berjamaah. Kemudian yang kedua masalah, sholat ketika seorang sholat sendiri, maka dia sholat sesuai dengan yang dia akan kecuali pada sholat solat yang disunahkan untuk dan meringkasnya ya subhanakallah wa hamdik sallallahu la ilaha illa anta wa atubu ilaihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh